Selamat jumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini kedepannya lebih berkembang lagi. Oke, kali ini kita akan melihat taman di atas laut kota Kupang yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan hampir selesai. Lokasinya berada di Jalan Timoraya Kelapa Lima, tepatnya di depan Hotel Astor Kupang. Penataan ulang lokasi ini selain sebagai wisata taman laut terapung juga menjadi pusat kuliner Kota Kopang Tampak ini. ya hari ini saya berada di agensi Tenggara Timur di NTT di Kabupaten. Analisisnya bahwa di Tenggara Timur, khususnya di Pelu, ini kan turah hujan itu hanya empat bulan, sisanya itu tidak ada hujan. Nah, sehingga Kementerian PUPR berupaya bagaimana menyediakan air untuk masyarakat khususnya di Pelu. Nah kemudian ada kegiatan pembangunan bendungan ini namanya bendungan roti klot selesai dibangun tahun 2018 Ini kapasitasnya 2,6 juta meter kubik fungsinya pertama untuk pengendali, mereduksi banjir kemudian untuk irigasi seluas 140 hektar dan air baku 40 liter kemudian Bapak Menteri kita melihat ini masih ada potensi air dan masih ada potensi lahan di luar kontrol. yang sudah existing. Sehingga beliau merintahkan kami untuk Tentang. membuatkan Tentang. jaringan Tentang. air irigasi curah melalui bendungan rotiklot untuk ekstensi.